Hello everyone, welcome back on Watch YouTube channel, still with me, Theo. Nah kali ini gue akan mereview salah satu jam yang panas, masih panas banget. Nah biasanya kan anget, nah ini bener-bener masih panas ya. Bahkan untuk range harganya aja gue belum tahu nih ya. Tapi ini karena barangnya udah di tangan, jadi langsung aja. Review kali ini adalah brand dari Mido. Nah, ini yang mau buku review adalah Mido Ocean Star. Dan dia ini adalah GMT ya. Mido Ocean Star GMT. SKU-nya adalah m 0266291104100 Nah... Jadi, ini adalah GMT, tapi GMT-nya bukan GMT biasa. Iya, yeah. yang buat, yang buat enggak biasa itu apa sih? Nah, ini yang special edition ya, dari warnanya itu juga mantep banget ya. Warnanya ada merah biru di sini ya, walaupun mungkin bukan di bezelnya, tapi ada di nya ya. Di nya yang nunjukin 24 hour, atau GMT-nya itu merah biru, Pepsi, terus dialnya juga biru. Keren deh Nah yang sekarang ini bakal langsung gue bahas ke spesifikasinya ya Karena warnanya tadi udah gue sebutin kan Movementnya ini menggunakan automatic movement kaliber 80 nya on ETA C07.661 Nah untuk di power reserve-nya sesuai namanya ya Kaliber 80 kalau terisi penuh ini ada di 80 jam Nah untuk diameternya ini di 44 mm dan untuk ketebalannya ada di 13,4 mm. Nah untuk case materialnya sendiri ini terbuat dari stainless steel. Nah untuk insert bezelnya ini udah terbuat dari keramik. Ya Untuk water resistancenya sendiri ini ada di 200 meter. Nah untuk glass materialnya itu udah dari sapphire crystal With anti-reflective coating, jadi udah bening banget nih ya. Nah, untuk braceletnya ini dia terbuat dari stainless steel juga. Uh, Aksennya ini ada two finishing ya, yang di tengahnya ini polish finishing. Nah, untuk yang di tepinya ini brush ya, brush atau highlight. Nah, tapi dia di sini ada additional NATO strap yang sesuai disesuain banget ya sama jamnya karena markernya dia warna putih sama indeks markernya sama handsnya ini ada warna putihnya jadi dia di disini natonya adalah putih, biru sama merah ya keren juga sih ini natonya walaupun nggak terlalu tebel tapi kayaknya solid banget Oke okay. jadi ini buat kalian yang suka tongkrongan sporty banget Terutama yang suka mido ini cakep banget ya Apalagi buat yang sekalian suka traveling keluar negeri Ini cocok banget karena dia udah GMT ya GMT entah buat bisnis trip atau healing eh, Jam ini cocok banget buat kalian Jadi praktis ya kalian punya satu jam ini Kalian pakai ini udah bisa dipakai macam macem, -macem. Kalau seandainya kalian di sana mau Healing di pantai ya, entah kalian di negara mana yang ada pantai yang bagus, kalian cukup pakai ini aja. Kalaupun seandainya sekaligus bisnis trip juga, sebetulnya jam ini dipakai uh, style bisnis or semi formal juga masuk buat daily biter casual juga masih masuk ya. Plus yang tadi gue bilang karena ini GMT, jadi buat setting-setting time zone-nya udah tinggal setting aja ya. Jadi ini jam udah kasarannya one for all ya satu jam tapi buat uh, any occasion udah cukup apalagi ini kan warnanya nggak biasa ya mido setau gua belum ada sih yang ngeluarin kayak gini ya jadi ini buat daily beater yang tadi gua bilang itu udah udah cukup banget jadi ini mumpung masih anget banget bahkan gua bilang ini masih panas ya masih pelupuk pelupuk pelupuk gitu banget nih mungkin aja kamu kalau Buruan ini kamu bisa jadi orang yang pertama nih punya Mido Ocean Star GMT yang ini ya Nah jadi gimana? Udah cukup keracun belum? Walaupun nungguin kalau buat gua pribadi mungkin gua kurang cocok ya Karena diameternya ini terlalu gede di tangan gua sih Tapi kalau seandainya ini kecilan dikit mungkin gue cocok Gue bakal suka juga sih ini Dan gua rasa Mido ini lebih cocok kalau dipakein Natonya sih Cuman karena ini masih panas banget, gue masih belum berani bongkar-bongkar sih. Tapi ini keren karena kalau dipakein braceletnya ya sih memang kelihatan lebih bisa dipakai formal. Tapi terlalu soft aja, terlalu low profile menurut gue justru kalau dipakein braceletnya. Mungkin tapi kalau dipakein si ini bakal lebih stunning sih. So gimana? Udah kepengen, pengen dong Masa enggak sih? Ini mido loh keren banget Tahu gak sih? Oke, jadi kalau kalian mau... Kepoin si jam ini Mau kepoin harganya berapa Jangan lupa ketik SKU nya Langsung aja cek di website kita Di jamtangan.com atau via aplikasi juga boleh Kalau misalkan di aplikasi belum ada Mungkin langsung cek di websnya aja ya Ini keren banget sih Kalian harus punya nih Terutama buat kalian yang suka Swiss made Dan suka mido Ini gue rasa kalian harus punya Ini keren banget soalnya ya Oke, okay. jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka, sebarin ke teman-teman yang lain buat channel kita. Terus, jangan lupa, kalau udah e, tahu channel kita, kalian bisa subscribe supaya nggak ketinggalan info-info terbaru atau review-review terbaru dari channel ini. Dan apalagi kalau seandainya ntar next kita sekaligus e, lagi mau kasih surprise buat kalian para subscriber. Oke. Okay. I think that's all everyone. Happy hunting and happy shopping. Sekaligus kepoin website kita di jamtangan.com. Oke okay, see you in the next video. Bye.